Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti Lovers, Bilovers, serta Leslar Lovers dimanapun manapun kalian berada. Diva TV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar.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 untuk tepat tanggal ini, tanggal 24, Bang Imin akan ucapkan selamat 10 Monseri Leslar yang ke-10 persahabat ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran terusnya untuk Leslar dan kita semua para fans selalu kompak, selalu solid untuk mendukung idola kesayangan kita. Alhamdulillah persahabat ya, tinggal selangkah lagi tentunya. Lesti dan Rizky Bilar akan menjadi suami istri Amin, mudah-mudahan dilancarkan segala urusan dan tentunya mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan tentunya. Untuk kabar pertama sahabat kita lihat ada ucapan dari Awan Potret nih sahabat ya, bang Awan tentunya memposting sebuah postingan yang diunggah oleh abang Bilar semalam persahabat ya, ada sebuah kalimat ucapan tentunya dari bang Awan. Rizq mengatakan, Alhamdulillah Bismillah lancar ya sampai hari h ha, ade adik adeku, kata Bang Awan persahabat ya. Dan semoga saya bisa menyusul cepatnya Ami doakan juga Bang Awan supaya bisa nyusul Lesti dan rizki bilar persahabat ya doa yang terbaik tentunya kita selalu panjatkan untuk Lesti dan rizki bilar tentunya. Dan keunggahan selanjutnya, para sahabat, ucapan selamat juga diberikan oleh Pak Arifi Saiman. Para sahabat, ya, ini luar biasa banget, sekelas Pak Arifi aja. Tentunya di sini mengucapkan happy 10 Montseri Lesler, para sahabat ya. Di tanggal 24 ini kita mendapatkan kebahagiaan dari idola kesayangan kita. Ya mah tentunya banyak sekali orang-orang hebat Yang selalu mensupport buat hubungan Lesti dan Rizky Bilar Dalam postingan Pak Rizky Saiman tentunya ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Happy 10 month seri and happy New York Private photo season by Cardo Leslar Wow persahabat ya luar biasa keren Yang selalu membuat kita bangga Tentunya Lesti dan Rizky Bilar go internasional. Masya Allah para ya Barakallah tentunya kita selalu mendoakan yang terbaik untuk idola desengan kita, Lesti dan Rizky Bilar. Keunggahan selanjutnya ini, ada unggahan spesial bahagia banget dari TV3. Karlina bersahabat, ya, kita lihat di akun Instagram pribadinya. tv Tri juga tentunya mengunggah foto prewed Lesti Bilar, persahabat ya, tentunya yang mana Tevitri sudah ingin mempersiapkan baju kondangan bersahabat ya untuk resepsi di acara pernikahan Lesti Bilar kita lihat aja tentunya dalam sebuah caption dituliskan oleh TV3 Karina nih bersahabat Yay! otw penjahit guys siapin seragam happy monster di Leslar ke yang 10 tuh bersahabat ya selamat juga buat Bang Rizky Bilar dan Dedek Lesti Kejora bismillah semoga dilancarkan niatan baiknya segera jadi pasangan suami istri amin ya robbal alamin masya allah bangga terharu bisa ikut kawal kalian sampai hal, -hal akhirnya waktu yang dinanti-nanti segera tiba itulah caption yang luar biasa membuat kita bangga dan bahagia Fitri karlina tentunya lagi otw penjahit di persahabat ya untuk siapin seragam tentunya untuk pondangan ke acara resepsi pernikahan dari lesti dan rizky bilar makin gak sabar sahabat ya untuk menantikan kebahagiaan Melihat tentunya Lesti dan Rizky Billar bersanding di pelaminan pastinya luar biasa sahabat ya mudah-mudahan secepatnya kita mendapatkan kebahagiaan dari Lesti dan Rizky Bilar Dalam postingan Trevitri Kalina tentunya banyak sekali tanggapan dan tentunya komentar serta respon dari para fans. Ya, ini dari akun Lesti Bilal Jarni mengatakan Masya Allah ikut bahagia teh katanya ya ada juga komentar dari akun Direktur Lesler mengatakan dalam kolom komentar Masya Allah tabarakallah, pokoknya nangis bahagia deh tuh persahabat ya saking terharunya persahabat ya, mendapatkan kabar bahagia langsung dari idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilal yang mana mengabarkan kabar bahagia bahwa sebetulnya sebentar lagi tinggal beberapa bulan lagi tentunya inilah kesan kita jadi pasangan suami istri pasapet. ya itulah yang kita tunggu-tunggu mudah-mudahan tentunya kita sebagai fans selalu tetap kompak selalu mendukung mendoakan dan tetap support buat hubungan Lesti dan Rizky Bilar dan keunggahan berikutnya persahabat kita lihat juga di sini ada unggahan spesial juga persahabat ya dari Rizky Bilar YouTube. Di sini di akun Rizky Billar YouTube memposting sebuah kalimat persahabat ya dikatakan gimana? Jadinya kalau anak mereka dijodohin Leslar jadi besanan sama Dinda Dan Ray Wah siang ini ya jawabannya Lingbio di lonceng dulu biar gak ketinggalan Persahabat ya bakal ada kejutan spesial banget Siang hari ini di channel YouTube-nya Abang Bilar Bahwa tentunya di sini Membahas perjodohan anak dari Leslie dan segi Bilar nanti bersama Dinda dan Ray Persahabat Ya aduh gimana nih kalau misalkan mereka jadi besana Persahabat ya Pasti cute banget nih Jangan lupa saksikan Persahabat ya Pantengin terus channel Abang B Yang mana tentunya akan di up nih video terbaru Yang mana spesial banget perjodohan Anak-anak dari Leslar dan Dinda Serta Ray Persahabat ya Doakan saja yang terbaik untuk idola kesayangan kita Oke kabar berikutnya para sahabat, ada ucapan spesial juga nih dari Kak Isan, ya tentunya Bang Ichan di sini terharu juga para sahabat ya disitu mengatakan haru bacanya Bang Bi akhirnya aduh para sahabat ya kongrat juga nih tentunya doa seluruh para fans yang selalu mendoakan untuk hubungan Leaslar akhirnya menjadi kenyataan para sahabat ya Tentunya doa kita, kekompakan kita, tentunya support dan dukungan kita diharapkan ya, harapkan persahabat ya untuk selalu mendoakan yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Dilar Dan untuk ke kabar berikutnya persahabat, Bang Imin akan menginfokan kembali ya Bahwa jangan lupa nih untuk kita trendingkan, boomingkan lagu terbaru, single terbaru dari si cantik idola kita Lesti Kejora Yang akan rilis besok persahabat ya tanggal 25 nih Tentunya jangan lupa Tanggal 25 bulan 5 2021 tepatnya besok persahabat ya akan rilis single terbaru Dede Ose kejuaraan pantengin terus di channel youtube-nya 3D Entertainment. Yang mana akan dihabis itu persatuan ya kita kompak kita solid kita selalu dukung untuk karya-karya dari idola kita juga. Yang mana siap trending dan siap boomingkan untuk lagu terbaru kali ini persatuan ya judulnya aja sudah membuat haru kita semua Farah fans bahwa aku ke penghulu. Aduh sebentar lagi tentunya mereka akan tentunya memberikan kebahagiaan buat kita semua Farah fans. Dan mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan kejutan, persahabat ya. Tepat di hari 10 Monseril Leslar tentunya kita mendapatkan vitamin-vitamin bahagia mudah-mudahan, persahabat ya. Tungguin saja informasi dan kabar selanjutnya. Tetap pantengin channel ini, jangan ketinggalan kabar-kabar terbaru dari Lesdi dan Rizky Wilar. Mungkin ini informasi di pagi hari ini, para sahabat, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bagaimana ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.